Allah hanya Allah melapangkan rezeki ya, orang siapa yang Allah kehendaki Tapi ada pula orang yang wayakadir. Ada orang yang Allah batasi rezekinya. Ya. Kata Profesor Dr Boya Hamka ayat ini menunjukkan siapapun kita rezekinya sudah ditetapkan. Presidenkah dia, petanikah dia, pejabatkah dia, pengacarakah dia, hatta sampai dia pengangguran. Allah sudah tentukan rezekinya Makanya kata Allah, Allah tutup, bagus nih Inna fi dhalika na ayatin li yuminun Inna, sesungguhnya, fi pada dzalika Ketentuan Allah, bahwa Allah melapangkan dan benar-benar rezeki Bagi siapa yang Allah kehendaki. La ayat ada tanda-tanda kebesaran Allah. Li hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang yuk minun, orang beriman. Allah sudah tetapkan semua itu ketetapan Allah. Allah yang bagi-bagi. ya. Kalau bahasanya Umar bin Khattab ya. Bayi okay. ini kalau namanya ransing Ini silantis. Oke. Okay. Ini ini rezekinya Rezekinya berbentuk ya Rupiah Jadi kata Umar bin Khotob Antara seorang hamba dengan rezekinya Hijab Ada pembatas Hijab Hah? Ada pembatas Hijab Kata Umar bin dia, Kalau hamba ini dia Kona ah dan Ridho Kona'ah itu merasa cukup Dengan apa yang Allah beri Ketika Ridho dan Kona'ah ada pada dirinya Atahu Rizku Dilihat. Atahu Rizku Bukan Rizko Kalau kita baca Atahu Rizko Ini hamba mengejar rezeki. Tapi kalau kita baca Atahu, atahu Rizku Yang menjadi subjek Yang ngejar itu rezeki. Jadi kalau kita Kona'ah dan Ridho Ini begini Bila konakah dan neritoh, maka dikejar rezeki. Bila konakah dan neritoh, maka dikejar rezki lagi. Allah kasih sebulan sejuta aku terima ya Allah mungkin ada orang yang dia sebulan itu 50 juta 20 juta ada yang kerjanya sedikit tapi dapatnya banyak Bismillah Insya Allah walaupun aku sebulan sejuta aku terima ya Allah dan aku Insya Allah cukup dengan ini ya Allah orang kalau seperti ini kata Allah akan tahu rizku ini kejadiannyanya sudah terlalu banyak dikejar rezeki mau kita dikejar zeki karena merasa cukuplah dengan apa yang Allah beri dan terimalah apa yang Allah berikan. Jangan lihat orang, ya? oke? Okay? Tapi kata Umar bin Khattab, wa in hijab. Kalau orang itu bekerja mati matian, mati matian orang itu bekerja, ya, dia bekerja siang malam, siang malam tunggang langgang, banding tulang, kerja mati matian, cari ke sana, cari ke sana, cari ke sana, cari ke sana. Gitu ya, kerja dia mati-matian. Betul-betulan dia bekerja sampai dia menabrak batas, tahu menabrak batas sebelum seorang ngurus kerja. Begitu, bisa langsung buka kerja. Ini menabrak batas namanya. Lagi kajian ngurus kerja. Ini nabrak batas namanya. Ini tanpa sadar orang melanggar aturan menabrak batasan. Apa kata Umar? Lam yazid fauqa Allah tambah-tambah rezekinya. Segitu-gitu aja, kalaupun ditambah nominal doang, berkahnya tidak.